Assalamualaikum, yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Assalamualaikum Rara pulang Waalaikumsalam Bismillah Waduh, waduh pulang pulang bawa jajanan Ingat, jangan jajan banyak-banyak hmm. Nanti sakit mau ah. Najeti. <tuh> Assalamualaikum. Musa pulang. Di, apaan nih? Kenapaan? Ternyata kamu, rak. Kamu kenapa, rak? <tuh> Jorok tahu. Kalau bersin, bilang Alhamdulillah. Nanti biar didoain. Karena maka Allah, terus kamu jawab lagi. Ya hadikumullah, wa yuslih balakum. Gitu oh hmm. kirain kalau bersin itu haji-haji aja bersin juga ada adanya rak uh, astagfirullah umar uh, astagfirullah kamu demam rak ini nih akibat jajan kebanyakan amandel kamu merah itu namanya radang Ya Allah, Rara nggak mau disuntik. Gak boleh ngomong gitu. Dikasih sakit, itu tandanya uang sayang sama Rara. Sayang. Demam itu menghapus dosa, Ra. Kan ada hadisnya. Kita juga nggak boleh mencela demam kan? Jadi Rara dosa tuh nggak nurut sama Uma.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 Hmm, lagi. Ah, Kan Sabar ya. Ini ujian. Ini sudah, memberi makan anta dua ribu Cukup deh, ini dulu tugas mereka Semoga anak-anak mau belajar mandiri Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya? Iya Uma, via mandilah Perginya jangan lama-lama ya Uma Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aha, Nusa kerjainnya pu kamar, ngapel sama sepalaman deh. Berarti Nusa dapat dua puluh ribu. Asek. Ih, mah? Kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa? Rara cuma dikasih cuci gelas dua ribu, cuci piring dua ribu, buang sampah, kasih makan antah, jadi berapa ya? Jadi 8000 ribu, kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan kan curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng, biar nanti hadiahnya kita bagi dua gimana setuju terus nah, nah, nah, nah. mm, mm, mm. capek, <Sansi> <Sansi> <Sansi> uh, uh, sama, badan rusak, jadi bergerak semua nih. Kesian umah, pasti capek banget. Astagfirullah, benar juga kamu ra umah ngerjain ini semua rian Assalamualaikum uh. eh apa ini loh kok gratis Nusa Rara Umar sudah selesai semua tugasnya. Udah di rumah. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih, eh, <sukain> <tuh> enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. <tuh> Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian.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 eh eh eh ah, ah, anto stop stop stop jangan gerak jangan gerak jangan gerak hah anto ah. ah. nakal <tis> bejekam bejekam <tik> Apa dasar kucing nakal, nusa? Anta juga kan gak sengaja. Main sayangan Nusa kan rusak, nakal. <tik> lagi, hmm, hmm, hmm, Jangan hmm, lagi Anta hmm,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 Ah, Iya... sih. Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Uh. Dasar kucing gembul. Uh. Eh? Hmm? Eh. Hmm. buru aja deh